Dan lima Agustus tahun 1999 dan kalau kita telusuri melalui penanggalan Jawa Abadi, maka diperoleh data weton lahirnya adalah hari Kamis, main neptunya atau bobotnya ini berjumlah 17 ya, sedangkan yang saudara Rizky Rizky bilal. Ini terlahir pada tanggal 12 Juli tahun 1995. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil kajian ilmu panitian kejawen. Yang berkaitan dengan betung jodoh atau primbon jodoh, saudari Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang tentu didasarkan pada perpaduan weton mereka. Nah, ini bukanlah sebuah ramalan, ya, sebagaimana kebanyakan para peramal yang mohon maaf, ya, ada yang tidak jelas dasar dan sumbernya. Nah mudah-mudahan dengan semakin banyaknya konten yang menyatakan perjuduan mereka ini tidak baik Menjadikan mereka ini semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu berusaha membawa rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, wa wowcrow. Wa nah, buat para Leslar lovers yang mungkin lagi nonton Nyima Video Mbak ini, ya, jangan sakit hati, jangan marah. Ya pahamilah bahwa hasil perhitungan petung judu atau primbon judu ini dimaksudkan ya sebagai pengiling atau nasehat buat mereka berdua supaya apa mereka semakin termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu membawa rumah tangganya menjadi rumah tangga yang samawa. Tentu sama-sama kita doakan. Dan ini video yang sudah pernah buat dulu Seperti apa kira-kira ya realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan Yang sudah ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen Saudari Lesti ini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 ini terlahir pada tanggal 12 Juli tahun 1995 dan kalau kita telusuri melalui penanggalan Jawa abadi maka diperoleh data weton lahirnya adalah hari Rabu Pahing Rabu Pahing ini netunya atau bobotnya adalah 16 itu artinya Kamis Pahing, ketemu Rabu Pahing, berarti 17, ketemu 16, weton juduhnya, ini berarti ketemu 33. Untuk hasil perhitungan hari umumnya, ini berarti Rabu ketemu Kamis. Ya kan karena lesti wotonya uh, Kamis main, sedangkan yang rizki wotonya Rabu main. Ini berarti Rabu ketemu Kamis ini bermakna Yuwono atau tentrem. Ini artinya perjodohan ini Insya Allah rumah tangganya inati, ini nanti di adem ayem tentrem bahagia. Lalu hasil perhitungan tiga siklus ini tipe Pati. Nah, tipe ini bermakna Uh, dimungkinkan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu tetapi pati di sini terkadang ya bermakna pati rezeki ini utawa pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya kemudian hasil perhitungan empat siklus ini tipe gontok Tipe gonto ini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini uh, sulit punya keturunan atau momongan. Selanjutnya, hasil perhitungan lima siklus yang pertama ini, tipe loro. Tipe loro ini bermakna perjodohan ini kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit, atau minimal menurun kesehatannya tapi loro juga ini kadang-kadang bermakna yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya tegesi hatinya yang sakit atau terlukai atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegesi loro atau soro atau abot oleh berkawi kemudian hasil perhitungan lima siklus yang kedua ini tipe gedong atau papana ini bagus ini bermakna ya murah sandang pangan Aspek ekonominya ini sangat bagus, bahkan berada di level tertinggi kalau didasarkan hasil perhitungan 5 siklus atau Pancasuda kemudian hasil perhitungan tujuh siklus yang pertama ini tipe Satriowira ini bermakna yang bersangkutan ini dimungkinkan akan sering mengalami kesusahan sering menghadapi fitnah dunia yang ini semua lebih disebabkan karena perilakunya sendiri artinya diperkirakan perilakunya dalam berumah tangga ini kurang baik sehingga berakibat aspek sosialnya ini juga tidak baik lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe perdaringan kebah ini yang menyangkut aspek ekonomi atau sandang pangan ini dianggap aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi artinya yang bersangkutan ini sangat berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya Itupun bagi mereka yang bersangkutan ini mau bekerja keras, mau berjuang, berikhtiar ya, dan bisa memaksimalkan potensinya lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pekat Tipe pekat ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng. Ya, tidak bisa langgengnya ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau yang kedua bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi, pekat di sini ada dua kemungkinan: bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian yang terakhir, hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 7,8. Ini bermakna terhalang atau mendapat celaka karena ulahnya sendiri. Artinya, ada kemungkinan perjudian ini bagi yang bersangkutan. Ini sering menghadapi permasalahan liku-liku dalam rumah tangganya, sering menghadapi kendala yang itu semua lebih disebabkan karena memang uh, faktor perilakunya sendiri, faktor keputusan dia sendiri. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ya bisa kita ketahui ini hanya ada tiga lampu hijau kemudian empat lampu kuning dan dua lampu merah nah memang betul judul eh, Kamis Pahing ketemu Rabu Pahing ini memiliki kelebihan di aspek ekonominya atau taraf hidupnya karena dia memiliki satuan tipe gedung dan perdaringan kebat ya, jadi kalau soal rizki, soal sandang pangan ini insya Allah tidak ada masalah tetapi secara keseluruhan, ini dari hasil perhitungannya ini tadi agaknya bisa kita perkirakan, ya masa depan rumah tangganya ini tidak terlalu menjanjikan ya. Nah, kesimpulannya perjuduan ini memang masih boleh dilanjutkan, tetapi kalau menurut hitung-hitungan orang Jawa ini tidak termasuk yang direkomendasikan atau dianjurkan. Kenapa? Karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sehingga... Uh, perjodohan antara Kamis Pahing ketemu Rabu Pahing ini agak berat ke depannya ya mungkin banyak sekali menghadapi liku-liku ya dalam rumah tangganya tetapi realitasnya ini nanti tentu berpulang pada pribadi masing-masing yang yang menjalaninya. meskipun sama-sama ketemu tiga-tiga tetapi kalau yang satu pribadinya baik, yang satunya pribadinya tidak baik tentu realitasnya ini uh, sangat berbeda. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa uh, ketemu 33 ini termasuk satuan gotong mayit. Itu maksudnya adalah satuan petunjuk judo di mana diperkirakan yang bersangkutan ini nanti akan banyak menghadapi ujian cobaan dalam rumah tangganya ya. Uh, bukan berarti salah satu ini akan uh, meninggal dunia bukan, tetapi lebih di, diperkirakan ya yang bersangkutan ini uh, berat rumah tangganya karena dihadapkan pada banyak persoalan, banyak masalah yang yang harus diselesaikan, yang harus dihadapi. Jadi seperti itu maksudnya ya. Baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua Amin ya rabbal Alamin Dan kurang lebihnya mbak mohon maaf akhir kalam ila warahmatullahi wabarakatuh